Assalamualaikum warahmatullahi Faslun Ini termasuk jumlahnya perkara yang kemarin kita bahas Anaka ida nador tabi aglika, Apabila kita pun, pan, punya pandangan dengan akal kita Ayuhar rojul katanya Falimta ta la yalabako alaha Maka kita harus mengerti bahwa sesungguhnya dunia ini laba ko alaha. Tadi enggak ada yang abadi. Bagi dunia ini enggak ada yang abadi. Jadi mesti kata Nabi itu dunia. Itu serba zawal. Artinya berubah-ubah. Maka enggak ada itu yang tetap kekal itu enggak ada. Mesti berubah. Ya Seperti contohkan kemarin kan kita enggak punya angan-angan. Bisa bentuk kita seperti sekarang ini, bentuk lo ya, kemarin dulu-dulu kita nggak pernah mimpi, nggak ada foto, untuk saat saat ini lo ya, yang kemarin-kemarin itu -kemarin nggak ada gambaran itu nggak ada, apalagi sampai kita punya apa-apa itu nggak, nggak ada gambaran, nggak ada angin angen yang jadi penjabat, yang nggak punya angin angen jadi penjabat, kadang-kadang cita-cita masih kecil, jadi dokter. Tapi akhirnya yang enggak jadi apa-apa. ya kan? Dulu itu. Nah ini kalau apapun yang kita miliki ini enggak abadi. Dunia itu enggak ada apa-apa. Dunia itu fana. Fana, hancur. Bahkan berubah-berubah. Sebelum hancur kan berubah-berubah. Iya -berubah. kan? Kemarin kita enggak punya apa-apa. Sekarang punya apa-apa. Kemarin kita bukan siapa-siapa. Malah kita sekarang bisa di apa itu dimuliakan-muliakan oleh orang. Ya bener enggak? Ini. Kemarin kita lemah tak berdaya waktu kecil, akhirnya jadi remaja, akhirnya jadi tua, bahkan jadi tua renta. <laughs> Loh, ini ada perubahan. mesti manusia itu berubah. Kemarin kita kurus, sekarang jadi gemuk. Kemarin kita rembes, sekarang jadi ganteng. Loh. Ini berubah-berubah. Lah berubah. bako alaha. Jadi. Segalanya ini akan hancur bahkan. nggak bakok, Berubah. Akhirnya juga hancur. Ini kita manusia. Wa anna naf'aha. La yafi bidurriha wa taba'atiha Mingkatil badan Lah sesungguhnya Kalau kita bicara mengenai kemanfaatan dunia Ini jelas Ini enggak bisa berkurang Bahayanya dunia Ini enggak bisa berkurang Watatabi'i apapun yang terkait dengan dunia ini meningkatil badan, kan kita ambil manfaat dunianya kan untuk kebahagiaan kita, untuk kepentingan anak dan istri kita, untuk kepentingan ibadah, ya benar kita ambil manfaatnya, tapi kita nggak bisa dilepas dari kesulitan. Jadi dari kesulitan dunia ini kita nggak kan kita enggak punya uang boleh wis gak karuan-karuan kok ya enggak bingung Ibaratnya kayak gabah di interi wis ngalor ngidul netan mulan nek bingung iya kan ade harta wis bingung wis pokok donya ini kesulitan golek donya sulit enggak ono gampang Kaya gak enggak mudah seperti kita membalik telapak tangan nggih Wah, hmm. buatan kalau penak jari Sopo, ayo. <coughs> wape kesulitan. Ngelik dunia. Oh, di rawang isuk-isuk tau Senang Tegal, ya budanan Tegal. Senang sawah, budanan sawah. Senang kantor, siap-siap. Iya kan? Apa ngini-gini ki sindiaranin presiden, gubernur, bupati. Kepada sibuk, wadih ambil penyakit. Iya kan? <coughs> wadih kan? Loh, sulit. Loh, wadih. Doriah, Wadah ba'atiha. Dan yang terkait dengan dunia. Apa itu yang terkait dengan dunia? Mengkatil badan. Jadi sibuk, payah, sulit badan ini. Ya enggak? Sama di depan duit. Ya enggak ada duit. Sama gebok duit. Kira-kira duit sampai sak gudang. Bingung gak ngitung. Bingung ngitung duit. Ngitung ngitung, ngitung, ngitung, bingung. Isu sore awan pengi. Yang jokoh duit barangnya wedi. Saya sak waktu-waktu dirampok uangnya apa ya enggak lu doanya itu jadi seneng sawah dua sawah akhirnya pengunglek macul golek kulilawono ya enggak Apa kata dipaculi? dw lu ini lu makanya kita badan kita ngurus itu nyawanya anggih saman gak payah maka bayai sirot itu bilang dunia ini adalah sarwo unyo kata abba sirot kenapa kok beliau itu bilang sarwo unyo sarwo unyo itu bangsa apa itu bahasa kuno unyo, cuma ngerti aja nom nom gak kira ngerti, gusye gak kira ngerti, opo unyo ayo, lo no gak ngerti, Bahasi, ba bahasa unyo dunia ini sarwo unyo kata bayi sisirat, kalau kaya kalau suge so itu bukan kok suge so suge so unyo itu gak, tadi suge so ini suge so repot, suge so payah, suge so -ke kesulitan. Aduh, leka percaya sama tuh nyonya tambah akeh, sing jelas juga suke repot, suke itu lah, nyitung barang, enggak kan? Rono am rono pikiran, turu turu no Loh, ini enggak kan? Turu kayak satu rono klo tek tidak bisa ngi, enggak ini yang salahnya, dari suke, suke daranya suke, hanya katanya suke, tapi sing jelas itu kan suke, suke repot, suke sengsoro, suke keretot. Lelek melarat, nopo, Cing melarat bukan mar harta, melarat kemarman jadi bayi sirot, marem, gak mau marem uang ibu. Ayo, sampai sekarang cari harta, katakan punya uang seratus ribu, kepingin, nggak puas dapat uang seratus ribu nggak puas, ininya memegang uang satu juta, kalau sudah dapat uang jutaan, inginnya miliatan. Kalau sudah uang punya miliaran, aneh ya, triliunan. wis murno wis gak ono puas-puasi, saman puas, puas ambek seng saman miliki sekarang. <tuh> ini enak jem buas, gak mungkin. <tuh> Nemaniku ngedolok baca-baca sampai nih gak mungkin. Dia ya, betul? <tuh> oh ini, makanya ini ya, betul. Kata Mbak Jayi siroti bener gak? Betul. Ini makanya Sarwo unyolek. suke-sukem, sangsoro suke repot. Ye. So le like, marat ya Rani marat kemarem masalah ma manusia enggak ada yang puas akan har harta. Nah, ini. Terus wasuglil ah. qabbi fid dunya, maka hatinya sibuk ngurusi dunya. Atine ku lho, kok kok dzikir ku ya ora kira no. eling ae. Ya enggak. Membakan utangno dhuwit ampek kancane ora Orang di saur-sauran puluhan tahunnya seiling kok, iya lah tahun nak. iya loh tenang ini, jadi hati itu sibuk mengurusi dunia itu hatinya sibuk, makanya biasanya kalau orang itu nggak terkendali harta ini nggak dikendalikan, iso-iso hati ini kusih dipikirin kopi roda anu iya kan? Yo menisut nanti. nanti ini disibukkan dengan urusan dunia dunia yang hati. Well bil alim dan kalau orang itu sudah tidak apa itu bisa mengendalikan harta bahkan hartanya ini dibikin apa sombong dan cokak dibikin pamer ya bakhirnya nggak ketulungan mau muti polis yo ini metu cambai hartanya ditumpuk tumpuk tapi dia itu gak ngerti, tetangga gak difakir, miskin gak ngerti. Apa itu? Urusan-urusan sosial gak ngerti. Wes, pokoknya Yahweh, urip Dewi, di dua kata kayu Dewi, dunia nih. Terus besok loh niki. Besoknya ini akhirnya akan disiksa oleh Allah di akhirat. Di mana? Di akhirat malah dikatakan oleh Allah. Ya, oleh malaikat. Hadha, kanastum. Hey. <laughs> ini loh yang kamu tumpuk-tumpuk dulu di dunia yang kamu sombong-sombongkan yang kamu bangga-banggakan akhirnya untuk apa? untuk pembakaran dirinya sendiri ambek dunia ini aku besok kira-kira tambah buara apa enggak? <laughs> hadha, ini loh harta yang kamu tumpuk-tumpuk dulu nah ini ya ini diseksa itu bahkan wal khisabit towil fil akhirah bahkan khisabnya nanti itu jadi panjang mis konbiyen tak kaya rezeki kan ini rezeki kusti Allah ayo sama lagi paling rezeki kusti Allah sama ikhtiar sampe mumet orang kira kira-kira golek utangan ambek wong sing bowennya ya kaya kira dikai dong Nah, ini wes pokoknya nanti ini dihisap, dihisap secara panjang harta kita nanti itu. Orang lain pada masuk surga, orang yang miskin miskinnya banyak hisapnya. Ini enggak. Nah, apa nih yang dihisap, bukan, opo-opo ada pertanggungjawaban, enggak. Kong miskin, tapi orang miskin masuk surga duluan. Yang yang soli soli yang yang bagus-bagus amalnya. Wah, ini masuk surga. Seng mong suke yong ngalim bawang nuweng niki tipu wanjang no hisape wong ngaku npien tu opo seng naku nong peni opo tika di apa mangna elewes ku kembe ana imbak kiti lo nong ngata niku <hesitation> huh? wana ikeri wana i samba ono wus bah wana nong ya kaya-kaya gitu nong ana masalah hisap itu panjang di akhirat. aladila toko talaka kamu tidak akan mampu untuk menolak. wis alhamdulillah toko talaga bih. Jadi kamu dihisap, tapi make Ya, make enggak ada kemampuan B bagi kamu bih dengan hisap ini nggak ada kemampuan. Yo ismus pasrah Bahkan bahkan dai wah. ini ki Aku itu supaya dilalek. No aku yo lali yo dilalak, no, no enak leyo jadi neng, no. yo kan? Bahkan sampai jaluk tadi lebu, tapi saya tadi jaluk tadi lebu, sebab aku nggak dihisap dijupno dan rokok kelun kelun gini nih, marun deh gini, konon, nono apa kak takut? Hmm, okay. Faidah alim tazali kajidan. Apabila kita mengerti demikian itu dengan sebenar-benarnya. Ya, ngerti bab dunia bahaya netunyo sama-sama sih kalau sebut niki wow. ngerti dengan sungguh-sungguh jitan dengan benar yahita fi fuduliha. maka kita ini nggak rakus terhadap dunia. Jadi dengan kelebihan dunia ini loh, kita nggak rakus kita umpama dikasih Allah rezeki yang banyak fudul sampai berlebihan katakan sampai berlebihan untuk haji sudah Yo kan nek mau mobil sudah punya, rumah sudah bagus, anak is pada pendidikannya pada tertata, yo kan? Anak yo sampai bojone juga perhiasannya, juga is, is memadailah, wis bagus, is sembarangnya wis terpenuhi lah. Lah, ini sehingga kita kalau ngerti demikian, ini kita nggak ragus, rakus. Maka di sini artinya apa? Saya itu kalau maknani zahada zuhdun, napa Pak Topo, apa <laughs> kulo maknanya topo ya? Topo terhadap dunya, topo berarti nggak punya apa itu aktivitas, nggak ya. punya apa itu keinginan, mau topo, ya kan? Tapi kalau saya nggak mengartikan zuhdun ini dengan sebutan topo, tadi tapi saya itu mengartikan itu zuhdun ini artinya tidak rakus, beda loh ya? Karena kita ini terhadap dunia butuh nggak? Ayo, tak selamat gak butuh tak ketaknya, <laughs> Butuh, <laughs> jadi butuh terhadap dunia. Masalahnya kita hidup di du? dunia. Kalau orang hidup di dunia berarti ya hidup fasilitas, fasilitas duni? dunia. Dunia. Ayo coba sampean apa jenenge, gak duit tuh nyungunu. Kira-kira ambek konco dinyak orang, ya? Yo dinyak tenanu pak, pak selamat. Pak, sama dari ustadz, kira kiri, kiri, kira kiri, kiri, kalau kalau kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, pak kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, ada kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, Terus dia bilang, bagaimana Pak Yahya solusinya? Saya ini di teras saya, ini saya nggak direken sama orang-orang itu, sama masyarakat. Loh kok Iya, yang direken itu wong soge, walaupun itu nggak bener. Nggak ngerti agomo, yoga bener. Tapi itu di-nggu, di direken. Terusnya Kiai Wau lah bagaimana nih saya apa yang harus saya lakukan ya sama sing Sugih so aku yunu lah <laughs> nah, jadi sing suke so direkan lah jose si. sing pun suke so goblok kelakuannya bejat fatwah direken. direkan ya. lah apa eh ngalim pinter ibadahnya bagus tapi melarat orang direken nah solusi ini ya payu nah suke <tuh -tuh. laughs> Bener kan? solusi kula. Nah, nah ini. makanya ini tadi kutu. Tapi ini enggak rakus. Kata-kata enggak -kata rakus itu kan kita berarti masih membutuhkan harta. Kata enggak rakus itu netral loh. kita sudah kaya, rumah kita paling bagus di kampung, mobil kita paling bagus di kampung, sawah ladang kita luas, ternak kita banyak, uang kita kita bangkan di mana-mana. Ini netral sesuai kita ambil sesuai kebutuh. kebutuhan. kebutuhan nah, kebutuhannya memang Lek kapan mongsoge ku kebutuhannya ya gede loh Bener hmm. Lho Wang bojo Wedai ku lek mongsoge Wedai enggak cukup 10 juta Tapi lah bojo sampean Wedak cintalan cukup hmm. Bener hmm. Lho iya loh Gini Makanya ini ku Kata-kata Zuhud saya artikan ini Apa itu enggak rakus Ini bener enggak? Bener gitu loh enggak rakus. Ah. Falata'khudhu minha Lah, mengartinya ini bahasa Arab itu enak. Malabudallaka minhu. Jadi kita ini mengambil harta, ini kita enggak mengambil harta kecuali sesuatu yang terang bagi kita dari dari harta. Maksudnya apa? Maksudnya ya sesuai yang kita butuhkan bahasa Indonesia nya gitulah ilama lah ilama lah ini sesuai yang kita butuhkan kita nggak mengambil harta kecuali sesuai yang kita butuhkan wah kita ngambil apa itu untuk pergi haji kebutuhan haji berapa kalau haji plus 300 juta dengan dengan istri 600 juta cukup menurut g ya g benar cukup tuh namat juga. Lah saman sampean ga kan gak cukup. Saman ono lek gacek kira-kira gimana? Sampan ditarik bangunan masjid, ditarik pondok pesantren Nyokot Nggih kan? Gak iso a. Gak iso amal. Tapi lek saman dewe duwit iso ayo cukup tiketno. Yo kan? Lu ngono lho. Ari mangkane ini. Ojo oh, salah mengartikan kadang-kadang kalau kia ini ini rotok, Kapate paham perkara ini kadang-kadang menerangkan itu kita masih sokong tidak melarat, deh, sorry. Sebab dunia itu diputuh, diputuh nih. Jadi kita ambil harta ini sesuai kebutuhan kita, terutama untuk urusan ibadah kepada Allah. Du, Imam Ghazali beliau ini antar negara lho Bahkan beliau pernah itu jadi mufti di Mesir, beliau jadi mufti di Arab, bahkan beliau ini keliling di Jazirah Arab, orang keliling di Jazirah Arab ini butuh duit apa ora? Butuh dakwah itu kemana-mana butuh duit, anjir sama dakwah itu gak butuh duit ya? Butuh, mama kita sesuai kebutuhan kita, mama kita orang alim, kita mau dakwah sama dakwah ke Jepang sama udakwa dakwah ke Amerika. sama udakwa ke Inggris. Butuh dua apa? Butuh. tenan butuh. Wali-wali dulu itu loh ya. Seperti apa itu Maulana Malik Ibrahim. Ini orang Persi. Beliau dakwah di Indonesia. Di Indonesia dakwah sampai dicintai oleh rakyat Indonesia. Karena kelomanannya. Karena kedermawanannya. Melihat dulu zaman kerajaan di Indonesia ini. Banyak orang yang digenjot oleh Bangsawan bang, Mereka kalau punya apa-apa langsung dirampok Oleh para rampok-rampok Karena tidak adanya keadilan pada waktu itu Akhirnya melihat Itulah Syekh Maulana Malik Ibrahim Sambil bawa uang banyak Langsung bagi-bagi Kepada orang hagin masjid Dia enggak ngajak masuk Islam Enggak mas padahal Mereka ini beragamakan Hindu-Buddha loh, Sungguh loh ini tapi beliau nggak melihat agamanya, nggak melihat agama orang Hindu orang Buddha, beliau ini langsung orang miskin membutuhkan uang dikasih, dikasih, dikasih. Karena itulah dengan kedermawanannya, terus kemudian pada waktu sesama orang Hindu Buddha malah digenjot, malah di apa itu dirampas haknya, akhirnya mereka berbondong-bondong masuk Islam, mengikuti agamanya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ini enggak ada unsur paksaan. Ini karena mereka ini katut karena kedermawanan. loh ini, loh. bukan kok. Kemudian beliau ini ngasih dengan syarat itu enggak, enggak, enggak dengan syarat. Alhamdulillah, sampai sukses. Maulana Malik Ibrahim ini dakwah di Indonesia kiro-kiro. Kiai ini bahai lembut. Ini kiro-kiro direken para Maria. Enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak Ayo lihat samaan, bawa kitil samaan, ngomacak sampai luwek kau, sampai muruh-muruh cangkemi, kira-kira, ya apa ayo? Ayo berkitil saja eh, kau. Wanu iku aku manut Mas, ono aku tidak di, maksiat ora apa-apa wong aku. tidak kan. <laughs> oh, oh. Ini loh ya. <laughs> Maka ini anu, fi ibadati rabbik, ibadah. Jadi ibadah itu kalau orang yang anu enggak enggak cukup di daerahnya saja. Kadang-kadang kan orang anu dakwah itu cuma di desanya tok, makku. Gitu. Hmm. Ya padha karo awake manggon nek apa jenenge? Tempurung ya. Kata dalam tempurung. mumet-mumet mau jadi Maka kalau kita ini dakwah kalau jadi ulama seperti sekarang ini apa itu Habib Umar Yaman itu seringkali wilawire Indonesia Yaman Indonesia Yaman. Butuh dua baraku, nah butuh dua, apa sih? Wong saya kalau dakwah ke Sumatera itu nggak cukup 10 juta kok. Lum gelum, takluk tak, tak bawa cukup apa? Butun cukup warna Sumatera butuh duwe sampai makanya ini ini mesti itu ya watada tana Um maka kita terhadap dunia kalau kita jadi orang yang ngerti ya latadau kita nggak meninggal